panjang kita masih terus begini takkan pernah ada damai bersenandung kemesraan antara kita berdua sesungguhnya sekerjakan saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara berawal dari manisnya kasih saya terlanjur kita halnya Coba bertahan mendampingi diri. Cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Sekedar saja Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara Berawal dari manisnya kasih saya Terlanjur kita hanyut dan terbuat Bingi dirimu, oh, walau kadang kala tak seiring jalan, ku cari dan selam. Cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Gardi ada penyesalan.